jalan-jalan ya, ke kota paris banyak rumah berbalis-balik dan di ujung keris asal itu boi boi apa, apa? apa orang dua nih? Asna. Tuan Abi. Nah, tuan dulu deh. Kenapa Abi? Jadi Abi mau ke kebun. Soalnya udah tiga hari Abi nggak ke kebun. Abi, abi. Nah, karena rumput rumputnya pun udah setinggi Abi. Mm -hmm. nah, kan? Jadi Adik ini sensitif sama Asna. Ya, soalnya Umi kan lagi masak itu di dapur. Ya, jaga mereka. Nanti jangan lupa bawa air. Ya, nanti bawa air ke Abi. Cuaca pun terus lagi ya. Yaudah ya, Abi ini ya. Ada ya. Abi, abi, ya, abi, ya. Abi, ya. Abi, ya. Assalamualaikum. Abi. macam pun panas ali. Tapi walaupun panas, saya udah bilang sama si Hasna tadi mau ke kebun. Ya ke kebun. Eh, jam Asna, bawa air untuk Abi dulu? Udah jadi semak belukar ini. Ini sepertinya sudah harus butuh orang bekerja ini. enggak sanggup kita ini. Kita pun dah tua. Oh, mah sudah semak ini. sudah semak tadi. Kenapa ini urutnya? Tidak. Nah, ini pun sudah besar. pagar baru tiga hari kita tak tahu Nah, yang lain pun dah semak. Tak-tak, eh, nah, nah, kita coba di sini dulu. sini lah aurea ini lagi ke dehasna Jadi mana hendak <tuk> mana dehasna Ini mengantar <tuk> ada Dhabi sini ya. Adeh di sana. Ini siapa yang nak? Dia dia dehasna. Ya tergoda. Kami. Kenapa Abie ya? Abie sekarang dah tenang sini. Bob, pernah aja Oh ada Kalau ada abinya, Abis, tak. Ini ya. <tuk> minta maaf ini, ini yang ketiga kali berarti satu kali lagi Enggak oh. ada satu kali lagi masa yang oh kenapa lu oh ya, Abi. Tadi, Abi. Tadi, Abi. Air. Oh, ya lu lupa yang kemarin tuan ya memang bagus sekali ya, Ada yang lain mana di rumah, oh ya di cacapun tiga ya, yang tu, Abi, ya. Ya udah, terima kasih banyak ya. Eh, okay, udah siap masak? Udah. Udah, uh, udah. kalau kalau okay, itu kalian pulang aja oh modal baru modal oh, ya, baru. Nah, baru oh udah udah, udah. pulang pulang. Oh, ya, pulang ya pulang pulang ya udah udah jadi sekalian pulang dulu ya pulang dulu ke rumah selesaikan dulu ya pulang pulang pulang pulang pulang ya uh, bye -bye, ya. Nah, ya bye bye rumah, ya ya bye bye rumah ya nggak ada padoleh mengkawin nak punangan ibancaran betul aku sidak datang ana dengan agamnya oh moyo moya yang fit lagi artis india yang agamnya sang kadalah kadalah nyumpen sangkujo dole maya tu pun lelai kabutoi kabutoi kabutoi longpin kena paya dia nak nak pulang lagi dia Diriku Mama tergoda. Boleh. Bolehlah. Pandangan pertama. Jatuh cinta. Pandangan pertama. Mati di ujung kering. Asal ku dapatkan dek aslah manis. Tuh. Diri tergoda. Pandangan pertama. Alhamdulillah ya Allah Ini waktuku sudah mau siang Aku pulang sholat nah, Ya udah aku lepas daus Sambil Apa aku ujuh berapa? bagian apa yang nggak hadir ya ya. ah. kak Enggak, enggak. Uh, ya ya, ya enggak apa ya apa ya ya ya, ya, N -n -n -n, ya, -ya. Uh, bagaimana setelah bapak meniup seruling serulim kurulubrindu itu setelah Hasna kedengaran ya, <tapi dostępu> Oh, asum, bulu, oh iya pak, terima kasih Dengan pendapat anda Terima kasih pak uh, Bagaimana setelah ibu mendengar seruling bulu itu? Hati -hati pikir itu dari manalah ya hmm, mungkin suara itu Terima kasih bu. Nah, selamat menikmati Saya akan beri 30 bintu Jadi vitamin yang mengambil 30 bintu nah, Ada Tukurayu ini Namanya Tukurayu yang nantinya Aku akan melamar hasnah di tolak sama Tukurayu Sampai dari saya Nanti dia dikasih mimpi Sama kakeknya lah ya kan? Nah karena aku akan Tolak uh, lamaran dia Dia pulang. rumah malamnya dia bermimpi uh, Kakeknya Menyuruh dia ke bunuh salah untuk mengambil pulau berindu Nah untuk apa pulau berindu itu Karena di pulau berindu itu nanti Dia ada merasa kesentraman kuatnya Nah jadi ada pergunanya di Pulau berindunya itu nanti Dia merasa tentram Dia merasa tentram Nah jadi manfaatnya nanti Untuk apa lagi pulau berindunya uh, Memang di sini bulu berindunya itu Bukan untuk me, me, me, me, me, me, me, meletnya khasnya Karena dia sama sekali tidak tahu fungsi Daripada pulau berindu itu untuk apa kedepannya Nah, jadi dedikasi tahu sama ingatunya sama neneknya itu tapi di dalam intinya dia disitu ambil bulu berindu di pulih itu tujuannya untuk uh, menenangkan dirinya untuk menghibur dirinya nah ajaibnya misterinya rupanya di bulu berindu itu waktu di warna sama si abid nanti kita semua orang mendengar nah, saya sebagai tunggu kami yang mendengar itu cukup saja. Nah, tiba-tiba anak saya si Hasna mendengarnya. Dia dengan penuh uh, kekusukan dalam arti dia mendengarnya lain daripada yang kami dengar. Nah, sehingga waktu itu, gue pintu oleh si Hamid, tuanya merasa tersendat, merasa demam. Makanya, disitulah suatu hari anak kami yang bernama Hasna dengan tahu. Tang keajaiban daripada suaranya belum nah, gitu, kita selamat semua ya selamat kita semua sukses kita semuanya, ya, semuanya. ya semuanya.